Leslar kini tentunya ada yang berbeda dan ada yang baru Wow, powered by Presti Corp, persahabat ya resmi Di bawah naungan Presti Corp, ini milik Koruri Salim Dan perhatikan persahabat, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di Instagram Leslar Entertainment Leslar dan BBL aja kalian buat jadi bagian dari perjalanan baru Tampilan yang baru dan vlog yang lebih menarik, are you ready? Wow, the new Leslar. Wah, wow, masya Allah banget ya. Tentunya kita bersiap nih untuk melihat dan menyaksikan karya-karya terbaik Leslar Entertainment karena vlog-vlog yang akan dikeluarkan ini akan lebih menarik. Wow, luar biasa banget ya. Dan kita selalu hoki di sini. Ada kalimat komentar yang diberikan oleh Papa Pilar. At Ready Mulyana Wow, persahabat ya, kembali nih Tentunya, Rizky Bilar Selalu saja Juli persahabat ya Bikin kita nggak kakak tahu bahagia Dengan kelakuan tingkah laku yang selalu Tentunya ada aja yang dilakukan oleh Papa Pilar. Malah Ready Mulyana namanya yang di-tag ya <tuh touting> Kita lihat juga ke unggahan selanjutnya Leslar Entertainment pun ini kita lihat, e, menginfokan juga dalam sebuah kalimat Caption Jangan sampai ketinggalan vlog terbaru dari Leslar Turn on dulu notification Instagram dan lonceng di Youtube Leslar Entertainment Jangan sampai ketinggalan untuk persahabat ya Untuk selalu aktifkan notifikasinya Biar kita semua selalu update Tentu vlog-vlog terbaru dari Leslar Entertainment Dan kita lihat juga sebuah kalimat lagi yang dituliskan Buat yang penasaran Apa aja sih yang baru dari Leslar Entertainment Wow Kira-kira apa saja yang baru ya Yuk sama-sama tentunya kita selalu support Doakan dan dukung untuk Leslar Entertainment Mudah-mudahan bisa berkembang Bisa sukses dan jaya Amin Untuk berikutnya para sahabat, Kita lihat juga nih Wow, Papa Fildan lagi main tenis meja bareng Papa Bilar ya, luar biasa nih. Tentunya keakraban dari Fildan dan Rizky Bilar membuat kita semakin bahagia, masya Allah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Anas Gersik ada kalimat caption yang dituliskan, "Wih mantap katanya ya, luar biasa banget nih. Tentunya kita selalu dukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita." Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan juga dari para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Kartika ke 9 mengatakan di kolom komentar Terlepas dari huru haraf fans kemarin, seneng banget kalau VLES duet nyanyi Buat saya mereka duet terbaik Wow, Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Yulianti Anuskar Al Hussein mengatakan di kolom komentar berharap Filas nyanyi lagu India You know akan saja mudah-mudahan Buda Lesti dan Papa Pilar ini duet bareng lagu India ya Kita lihat aja ke momen berikutnya Wow, kira-kira mereka lagi ngapain persahabat ya kalau film sudah memainkan gitar Wow, kira-kira nyanyi apa nih Bunda Lesti dan Papa Pilar? Ngobrol aja ini mah katanya tuh Waduh tentunya kejutan Selalu diberikan oleh Leslar Mudah-mudahan ada kabar baik Dan vitamin bahagia yang kita dapatkan Dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Nah kita lihat juga Salvoq dengan kalimat komentar Yang diberikan tentu komentarnya Positif banget ya Ada dari Fazira Alia mengatakan Masya Allah Bilar itu Dukung banget karir istrinya Best banget jadi suami, masya banget ya. Kita juga semakin bangga mengidolakan Rizky Bilar maupun Bunda Lesti Kejora. Masih menunggu kabar baik dan cirukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune di pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar